Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan cara kerja uh, alat saya uh, dengan judul penggerak panel surya secara otomatis dengan kondisi empat sudut uh, timur, barat, selatan, utara itu dia bisa menyinkronkan kiri, kanan depan, belakangnya uh, intinya disini saya gunakan untuk mengikuti arah matahari bila perancangannya salah, misalkan uh, pada saat pemasangan di sini timur, sini barat terus disana selatan, sini utara itu dia bisa sinkron, tapi kalau misalkan Uh, dia tidak sinkron kayak misalkan di sana timur sana barat dia masih tetap bisa menjadi arah mataharinya tujuan saya seperti itu uh, di sini saya gunakan HP satu lagi untuk mengetahui sudutnya sudutnya di sini 7 derajat ke arah Selatan dan mint 3 ke arah timur Nah eh kebalik balik balik 7 derajat ke arah barat 7 derajat ke arah Timur min 3 derajat ke arah utara nah di sini uh, saya gunakan dua motor untuk menggerakkan uh, di sini saya uh, karena desain belum terlalu bagus belum bisa memaksimalkan di sini saya menggunakan karet dibaut dan motor gearbox motor desa gearbox yang disambungkan nah di sini saya akan menjelaskan cara kerjanya uh, sebenarnya alat ini jalan hanya saja sensitivitasnya belum sempurna gitu kan Uh, jadi sensitivitasnya masih kurang sempurna karena di sini saya menggunakan teori sebesar 3 volt sedangkan seharusnya setelah saya amati pada bab 4 itu sensitivitasnya di angka 4 volt. Nah, di sini bisa dilihat saya akan menutup digelapkan dan dia bergerak. Begitu pula sebaliknya. Dikira tutup dia bergerak nah uh, begitu pula juga dengan arah yang sebelah sini jadi ini bukan terkena matahari tapi mengelap karena sensitivitasnya masih kurang bagus jadi kalau misalkan saya gelapkan dia bergerak begitu pula yang sebelah sini Nah, di sini controllernya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada kontrol charger kontrolernya Di sini saya pakai USB karena motor dengan ininya apa? controllernya saya pakai 5 volt. Terus juga di sini ada aki sebesar 12 volt. Jadi panel surya ini mengecas 12 volt ke controller untuk di-charge ke aki. Nah, di sini kenapa saya pakai controller juga karena dia untuk memprotek kalau misalkan akinya kurang dia bakal tetap uh, ko, uh, kalau akinya kurang dia bakal memutus outputnya biar akinya tidak drop atau tidak cepat soak. Nah di sini ada trimmer digunakan untuk mengatur sensitivitasnya. Tapi di sini saya atur di 3 volt berdasarkan teori. Di sini ada potensio untuk mengatur kecepatan putar motor tapi karena di sini saya menggunakan tegangan minimum yang sebesar 5 volt jadi ini masih belum dipakai saya atur di paling rendah hambatannya. Di sini ada L293D dan di sini ada eh di sini L293D, di sini ada LM234. Ya ini ini komparator pembanding tegangan, di sini ada motor driver -nya. ya begitulah video saya sekian dan terima kasih